Halo guys, kita jumpa lagi di sini di channel Kesan kita ya. Dan kali ini kita bakalan bahas lagi soal slot gacor hari ini, trik slot gacor pincet hari ini dan pola trik pincet hari ini ya guys ya. Oke, di sini aku bawa modal 100.000 ya guys ya. Langsung aja nih. Ini pola pertama kita pakai quick spin ya guys ya. Nggak pakai double bet bet 800 dulu ya, 10 putaran ya. Oke. 10 quick pertama nih guys ya. Kita lihat, kita cek ombak dulu di bettingan 800 apakah Ya lumayan lah ya 8000 minusnya ya Oke disini aku langsung naikkan bat nya jadi 2.400 Langsung aja tambahin pola kedua yaitu Turbo Spin 10 kali ya guys ya Masih sama no double bet ya Udah dapat dua pola ya sini ya guys ya <tuh> Mudah-mudahan kali ini kita pakai polanya gacor guys ya Dan sembari nunggu kita dapat face spin atau dapat pecahan yang bagus di luar Boleh dong dibantu-bantu ser-sernya like-nya juga dan jangan lupa untuk di subscribe bosku nyalakan juga notifikasi lonceng ya guys ya biar gak ketinggalan update-update terbaru dari channel kita ini guys ya oke okay, di sini 10 putaran terakhir pas dapat juga kali 10 co, ya cocok di sini ya kali 10 10 putaran terakhir nice 45.000 dapat nice pertama ya lumayan oke okay. Di sini lanjut lagi pola ketiga, legaskan naikkan bednya satu tingkat jadi 4800. Di sini kita gas quick 30. Berarti polanya udah jalan tiga pola guys ya, 10 10 dan 30 nih guys ya. Semoga di bet dengan 4800 para, para, uh, ini kita dapetin free spin ya atau scatter gratisan ya mudah-mudahan ya guys ya. Oke dan seperti biasa juga di sini tempat kebur main masih sama ya guys ya yaitu di Geber 88 apa bermain paling aman terpercaya dan tergacor pastinya bosku di tahun ini Gaskan aja langsung mau yang mau daftar langsung ya guys ya Linknya bakalan kita sematkan di pin chat komentar di bawah konten ini guys ya Dengan modal receh bisa dapat jp mah baru disebut ya guys ya Langsung dikasih free spin nih cok ya Oke mudah-mudahan di sini hasilnya bagus ya guys ya <tuh> bisa, yuk, bisa yuk, yuk <tuh> Oke okay, kali dua pertama yuk Oke okay, kita lihat sambil nunggu sambil kelar auto-spinnya dan juga kita sambil nunggu hasilnya berapa di sini guys ya seperti biasa di GB 88 masih ada event deposit dengan minimal deposit khusus member itu 20k bonus 20k dan to nya kali tiga kalau member juga bisa kayak itu ikutan juga ya tapi bonus uh, depositnya agak uh, beda dikit ya dengan deposit 50k ya kalau member depo, uh, bonusnya sama 20 dan to nya juga sama kali tiga ya guys ya Bebas IP dan masih juga bebas by spin, bebas menggunakan e-wallet atau gerakan ningbang, bebas juga ya guys ya. Semua slot dan tanpa maksimal WD guys ya. Langsung aja gaskan guys ya, linknya udah kita sematkan di pin komentar ya guys ya. Di bawah konten ini langsung aja di klik. Dan jangan lupa juga gabung grup WhatsApp kita dan jangan sampai juga ya. Yang paling penting itu wajib menggunakan kode referral dari kita yaitu SUS, semua, disambung langsung dengan 94 kali, guys ya. No spasi. <tuh> Oke, okay. gaskan daftar langsung ya, guys ya. Oke, okay, di sini kita li lihat udah kali 18 di sini, dan lumayan. Kita udah dapat nice berapa kali di sini, cakep, guys ya. Kita udah dapat nice berapa kali, lumayan. Sisa 4 putaran lagi, bintangnya pecah, cantik banget. 5 perkalian, oh, ada dua juga ya. 20, 25, 257200 lumayan guys 180.000. Di sini kita pecah mega mega lodonya ya. Cantik banget nih. Oke, total 25 multiplier, sisa putaran tinggal 4 masih dikasih connect cantik. Ceh, bintangnya 8 pecah guys ya. Geber 88 lho ngasih kita cuan lagi kayaknya guys ya. <tuh> Dengan modal cepet di sini kita udah dapat berapa nih? Uh, sensasional coy, meledak. Meledak akhirnya guys, saya empat dapat di sini guys ya Di total, total disini bentar ya Tinggal kita nikmatin dulu nih ya Tadi udah dapat sekian Ditambah 500 ribuan Oke tembus ya guys ya Satu juta lebih 44 ribu ya Ini masih bisa connect nih Dua putaran lagi nih Siapa tahu bisa nambahin persalian Ah dapat kali 4 di akhir spin ya Mantap Oke okay, birunya dapet, bijunya goreng ya. Tapi lumayan tuh 400 kali 35, dapat lagi di sini. Kita ditutup dengan free spin terakhir. Itu super bi ya guys ya. Nah kalian bisa lihat sendiri di sini betapa gacornya bermain di game 88 guys ya. Dan tarik pinches juga bisa pakai pola dari kita ya. 10 10 30 ya guys ya. Dikasih free spin hasilnya 1,3 ya guys ya. Cantik di sini langsung aku matikan aja auto spinnya langsung aku riset lagi bednya jadi 800 perak, ya ya karena apa? Karena kita udah dapat profit, kemenangan udah di tangan. <tuk> tapi di sini masih mau spin ya udah. jadinya aku turunkan aja bednya bed 800. langsung aku kasih di sini spin terakhir yaitu 50 spin ya, guys ya. nggak pakai turbo, nggak pakai quick. bed 800 perak. kita riset lagi ke bed awal ya, 800 perak. 50 putaran spin. di sini sambil nunggu. Sambil nunggu kelar ini Ya bisa sebat-sebat dulu ya Yang penting gini guys ya Intinya kalau bermain itu eh, Sabar Kalau mau cari gratisan Dicobain aja pola berapapun Di combo polanya ya guys ya Atau juga bisa meniru juga Pola saya ini guys ya Dengan 10 quick di awal 10 turbo di kedua Dan 30 quick di nomor 3 Itu bebas eh, Bettingannya terserah kalian Sesuaikan sama isi saldo kalian Berapa kalian depo ya guys ya Heeh. Mm -mm. Kalau udah dapat free atau dapat gratisan, ya semoga isinya bisa meledak atau sensasionalnya dapat ya guys ya. Itu tergantung hokinya masing-masing pokoknya ya. Oke, di sini 50 spin terakhir-akhirnya ya. <coughs> Sorry banget guys. 50 spin terakhir 800 perak kenapa? Karena di sini aku save ya. Di sini karena udah ya, pemikiran aku kalau udah dapat ya, lebih dari 10 kali lipat dari modal mah itu udah cukup, lebih dari cukup, coy bisa aja aku main bed gede cuman aku enggak mau takutnya kita nanti dikuras lagi karena udah dapat profit ini udah pasti udah mending kita save turunkan bednya gaskan 50 putaran spin ya bed 800 perek nih lumayan juga kalau dapat free spin coy setara 80 ribu nih guys ya setara 80 ribu oke okay. udah makanya itu guys ya uh, seperti biasa kalau nonton satu set konten itu jangan sampai di skip skip Siapa tahu nanti kalian miss dengan momen-momen yang ya kayak naik atau dapat sensasionalnya ya guys ya Ditonton aja dari awal sampai akhir malah tahu kalian bisa di, kalian tiru Dan bisa kalian ya cocok dengan polanya Lumayan guys ya dapat profit dengan modal cepek doang nih ya Dan jangan lupa ya mainnya di GB88 inget guys ya Oke 26 putaran lagi di sini. Kalau kita masih aman banget cok 1359 ya 13136 lah ya Nah, terlepas dari itu semua, guys, seperti biasa di sini bakalan selalu aku ingatkan, bahwasanya di sini cuma sekedar hiburan semata ya. Tidak untuk ditiru, tidak untuk dijadikan hobi, tidak untuk dijadikan untuk mencari mata pencarian atau penghasilan kalian tetap ya, guys ya. Anggap ini sekedar hiburan semata, pelepas untuk ya, guys ya. Nah. Dan kalaupun ingin kalian mau bermain selalu menggunakan dana kenakalan aja guys ya. Jangan menggunakan dana kebutuhan pokok kalian ya. Yang paham-paham aja pasti paham guys ya. Wajib paham dong. Dana kenakalan guys ya kalau ingin bermain, kalau sumpah marungkat, kalau nggak profit, ya udah berarti nggak pening pening banget kayak cepek, gocap atau 20.000 ya guys ya. <coughs> ya udah, terima kasih banyak ya untuk kalian semua kesku yang udah Mendingin dari awal sampai akhir, thank you banget. Yang udah bantu-bantu share sama like juga thank you banget. Yang belum ya, di-share -share dulu. Like juga, komen juga boleh. Subscribe juga, jangan lupa notifikasi loncengnya guys ya. Oke, habis ini kita cabut. Empat putaran lagi, thank you banget. Kita bakal jumpa lagi di next konten, Salam sejahtera, dan bye-bye. Thank you guys ya.